Selamat datang di channel Tony Ispitani. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema kedua. Pembelajaran kedua untuk adik-adik yang duduk di bangku kelas 2. Selamat menyaksikan. Setiap selasa pulang sekolah, Edo berlatih sepak bola. Hari ini dia berlatih cara menendang. Edo berlatih dengan sungguh-sungguh. Dia memperhatikan cara menendang bola. Ini adalah Edo yang sedang berlatih menendang bola. Yang pertama, Edo menendang dengan kaki bagian dalam. Lalu, untuk gambar yang kedua, Edo menendang dengan kaki bagian luar. Dan untuk gambar yang ketiga, Edo menendang dengan punggung kaki. Coba adik-adik kalian praktekkan cara menendang dengan bagian dalam kaki, bagian luar kaki, dan bagian punggung kaki. Kalian bisa meminta tolong kepada ayah kalian untuk mengajari kalian cara menendang bola. Selesai bermain, Edo pulang ke rumah adik-adik. Edo beristirahat di ruang keluarga sambil beristirahat. Edo belajar membaca. Edo mengambil kartu-kartu huruf miliknya. Dia pun menyusunnya menjadi sebuah kata. Ayo kita bantu Edo menyusun huruf menjadi kata. Huruf depan pada kata itu sudah ditentukan, ya. Nah, di sini ada kartu huruf. Yang akan disusun Edo menjadi sebuah kata. Nah, di sini ada huruf S, N, I, G, A. Jika disusun, huruf pertamanya adalah S adik-adik. Kira-kira ini kata apa ya? Ini adalah kata siang. Ya, S, I, A, N, G. Dibaca siang. Lalu kata yang kedua adik-adik, kira-kira ini katanya apa ya? Ada huruf P, N, A, L, G, U Huruf pertamanya adalah P adik-adik Ayo coba kalian susun menjadi kata apa ya ini? Ya ini adalah kata pulang P, U, L A N G Pulang Kata berikutnya yang akan disusun oleh Edo adalah ini adik-adik Kira-kira ini jadi kata apa ya? Huruf pertamanya M Lalu N A A K Kira-kira jadi huruf apa ya? Ya, ini dibaca makan. Kalau disusun menjadi sebuah kata yang benar adalah kata makan. Lalu kata berikutnya. Kira-kira menjadi kata apa ya ini? Ada huruf T, D, R, I, U. Huruf pertamanya harus huruf T adik-adik. Kira-kira kata apa ya? Ya, kalian hebat. Ada kata Tidur, T I D U -R. tidur. Lalu kata yang terakhirnya, adik-adik, kira-kira disusun menjadi kata apa ya? Ada I T S A R H A I T. Kalau disusun jadi apa ya? Huruf pertamanya I. Ayo coba dipikir baik-baik adik-adik. Apa ya Kak Citra ya? Ini disusunnya. Coba jadi kata apa ya? Ya, ada kata istirahat. Wah, kalian sangat hebat.